السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Yang saya hormati kakak-kakak Panitia Matsama MTSN 5 Serang. Yang saya banggakan dan saya cintai calon siswa dan siswi peserta Matsama MTSN 5 Serang. Baik, Pak Guru di sini akan membawakan materi tentang wawasan wiyata mandala Namun sebelum kita menjelaskan apa itu wawasan wiyata mandala Terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan konsep memahami wawasan wiyata mandala Yang pertama yaitu pengertian wawasan wiyata mandala Yang kedua tujuan wiyata mandala yang ketiga, faktor utama wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah pengertian wawasan Wiyata Mandala. Jadi apa itu wawasan Wiyata Mandala itu? Jadi, setiap siswa atau siswi yang memasuki lingkungan sekolah baru jadi harus memahami pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan uyata mandala memiliki tiga arti Atau tiga kalimat yaitu wawasan, wiyata dan mandala Wawasan berarti cara meninjau Cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan Jadi setiap siswa harus memahami lingkungan baru yang akan ia tinggali Uyata berarti pendidikan dan pengajaran Mandala berarti lingkungan bundaran bulatan atau lingkungan Jadi wawasan Uyata Mandala adalah cara memandang madrasah atau sekolah Sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran Jadi setiap siswa baru yang memasuki lingkungan baru harus memahami harus mengenal lingkungan baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan secara sosial Lingkungan fisik contohnya Jadi anak-anakku sekalian harus mengetahui di sekolah ini ada banyak ruangan-ruangan Di antaranya adalah ada ruang kepala madrasah, ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium dan lain sebagainya jadi semua ruang-ruang itu harus diketahui Karena kalian akan melakukan, akan mengalami atau akan berinteraksi dengan ruangan itu semua Nah selain ruangan fisik, kalian juga harus mengenal lingkungan secara sosial Bagaimana cara berinteraksi dengan antar teman Murid dengan murid Bagaimana murid dengan guru Bagaimana antara murid dengan kepala Guru dengan guru Nah itu artinya interaksi secara sosial Jadi antara lingkungan secara fisik Dan lingkungan secara sosial Harus saling berkesinambungan Karena setiap hari kalian akan dihadapkan Oleh dua lingkungan itu Yaitu lingkungan secara fisik Dan lingkungan secara sosial yang berikutnya adalah Apa sih tujuan Wiata Mandala itu Tujuan Uyata Mandala adalah Yang pertama Mengemban visi pendidikan Jadi Misi pendidikan ini tidak boleh Digunakan untuk tujuan-tujuan Lain di luar bidang pendidikan Jadi Lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan Murni adalah Tujuannya adalah untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa sebagai tempat pendidikan Menimba ilmu di dalamnya Jadi misi pendidikan harus sesuai dengan Misi pendidikan secara nasional Yang kedua tujuan Yata Mandala adalah Harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat Belajar di dalamnya Jadi lingkungan sekolah harus memiliki ciri khas Memiliki ciri-ciri yang menonjol. Contoh di MTsN 5 Serang ini, alhamdulillah kita sudah mencapai predikat sekolah adiwiyata. Apa itu adiwiyata itu? Artinya sekolah yang berbasis lingkungan. Yang ketiga, tujuan wiyata mandala adalah untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif. Jadi, Tujuan lingkungan sekolah adalah supaya untuk menimba ilmu, mengenal, memahami bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, bertutur kata, untuk menyampaikan nilai-nilai yang positif. Supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru semua dapat diserap oleh siswanya. Yang keempat adalah tujuan Wiyata Mandala menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya Jadi seorang siswa, seorang murid itu harus menjadi suri tauladan Atau contoh yang baik di masyarakat Nilai-nilai yang didapat dari sekolah harus diaplikasikan Harus dipraktekkan ke dalam lingkungan masyarakat Itu beberapa tujuan dari Wiyata Mandala Yang berikutnya adalah Faktor-faktor utama dalam mewujudkan Wiata mandala. Di sini ada lima komponen penting yang terdapat dalam piyata mandala. Yang pertama adalah peran kepala madrasa, yang kedua adalah peran guru, yang ketiga peran sifitas akademika, yang keempat peran murid dan kelima peran masyarakat sekitar. Dari kelima komponen penting ini, ada yang lebih penting lagi yaitu Bagaimana seorang murid dapat berperan eh, di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat Yang pertama adalah peran murid di sekolah Satu, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali Jadi di setiap sekolah manapun pasti akan memiliki aturan atau norma atau tata tert -ter tertib yang harus ditaati oleh siswanya. Yang kedua peran murid adalah hormat dan sopan kepada guru dan warga yang lain. Jadi setiap perilaku baik ucapan perkataan, tingkah laku harus menunjukkan seorang terpelajar harus sopan kepada guru, harus sayang kepada sesama. Jadi tidak boleh Membuat kegaduhan di sekolah Yang ketiga peran murid adalah Hormat dan sopan kepada sesama teman Yang berikutnya adalah belajar yang tekun Nah peran ini adalah peran yang paling utama Tujuan kita sekolah adalah untuk belajar Untuk menimba ilmu Jadi jangan sampai kita keluar dari tujuan utama kita bersekolah Peran yang berikutnya adalah Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru Nanti kalian kalau sudah belajar Berjalan KBM Setiap guru nanti akan memberikan tugas Tugas-tugas tentang mata pelajarannya Nah tugas itulah yang harus diselesaikan oleh setiap murid Yang berikutnya adalah Menjaga nama baik keluarga dan sekolah Dimanapun berada Nah ini penting Karena eh, Kalian memiliki latar belakang keluarga masing-masing yang berbeda-beda Tentunya harus menjaga nama baik keluarga masing-masing Dan nama baik sekolah dimanapun kalian berada Jadi jangan sampai menjelek-jelekan keluarga di sekolah Atau menjelek-jelekan sekolah di lingkungan masyarakat Jadi kita harus menjaga image dan nama baik lembaga kita Yang berikutnya adalah peran murid yaitu menjauhi narkoba kita tahu sekarang informasi begitu cepat. Narkoba sudah di mana-mana, bahkan sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, peran murid adalah menjauhi narkoba. Karena bahaya narkoba begitu luar biasa kehayanya. Jadi tidak boleh atau dilarang keras mendekati narkoba. Ya, harus menjauhi narkoba. Yang berikutnya adalah peran murid menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kita di sini di MSN 5 ini alhamdulillah fasilitasnya sudah luar biasa, sudah lengkap ya. Jadi tinggal siswa dan siswa itu sendiri bagaimana menjaga menjaga fasilitas itu, memanfaatkan dan menggunakannya dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan uh, pembelajaran. Nah itu ada beberapa peran daripada siswa Nah selain itu madrasah juga sebagai kawasan wiata mandala Di sini ada 10 K namanya Yang pertama adalah keamanan Yang kedua kekeluargaan Ketiga kedisiplinan Empat kerindangan Lima kebersihan Enam keindahan Tujuh kelestarian Delapan ketertiban Sembilan kesehatan Dan sepuluh keteladanan Nah 10K itu merupakan uh, yang harus kita biasakan di lingkungan madrasah Yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme wawasan wiyata mandala itu kita terapkan di madrasah ini Ada dua tahapan, yang pertama tahapan preventif atau pencegahan Yang kedua adalah tahapan represif Tahapan preventif itu Yang pertama adalah memelihara, memelihara sekolah Melalui 10K Yang tadi 10K itu keluargaan, keamanan itu Dan lain sebagainya Yang kedua menciptakan suasana harmonis Antar warga sekolah Nah ini penting Karena dalam berinteraksi Bisa saja ada gesekan-gesekan Ada yang membuat teman kita Tersinggung Ada yang membuat teman kita jadi marah Nah itu Eh, tahapan preventif ini harus kita laksanakan atau kita lakukan supaya tidak ada saling yang eh, apa saling tersinggung. Makanya jaga ucapan, jaga perkataan dan jaga perbuatan. Jangan sampai kita menyinggung teman. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Maksudnya apa jadinya pengawasan ini? Nah di kita eh, biasanya ada pengurus OSIS Dalam melaksanakan kepengurusannya situ menerapkan tata tertib madrasah Diantaranya seperti tidak boleh rambut gondrong Nah bagi yang rambutnya gondrong akan dirajian Salah satunya oleh pengurus OSIS Nah itu harus eh, dilakukan yang keempat adalah menghilangkan bentuk peloncoan saat mat sama Nah ini sudah merupakan aturan pemerintah bahwa mat sama sekarang tidak boleh dilakukan perpeloncoan atau uh, tindakan kekerasan Yang berikutnya mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstra kurikuler. Nah di FSL 5 ini ada banyak ekstra kurikuler. Jadi silahkan semua siswa dan siswi MTS di Maserang memanfaatkan eskul itu Ada pramuka, ada paskibra, ada marawis, ada futsal, ada voli dan lain sebagainya Ada drum band, silahkan sesuai minat dan bakatnya kalian ikuti eskul yang sesuai dengan keinginan Jadi supaya minat dan bakat kalian tersalurkan Ada yang punya voli silahkan ikut eskul voli ya. Yang berikutnya, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Nah, di sini juga siswa diharapkan untuk bersama-sama dengan lingkungan sekolah yang ada di lingkungan sekolah menjaga ketertiban keamanan dan keindahan sekolah. Yang berikutnya adalah tahapan represif atau tindakan. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi contohnya di sini apabila ada teman kita yang sedang berselisih, yang tersinggung, yang mau berantem umpamakan, kita harus mencegahnya, harus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Nah ini biasanya terjadi di teman di sekelas Ada teman yang mau jelekan temennya, membuat gosip membuat isu hoax. Nah, itu harus kita cegah bahwa berita itu tidak benar. Karena apabila ada yang tersinggung, pasti ada sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Nah, di kita ada tenaga security atau pengamanan. Silakan kalau kira-kira ada teman kita yang berlaku di luar Kemampuan kita untuk mendamaikan silahkan laporkan kepada security atau guru kelas Nah itu tahapan-tahapan represif Yang berikutnya adalah uh, proses siswa memiliki wawasan penjahatan mandala ini Ada tiga tahap, yang pertama tahap mengetahui, tahap mengenal, dan tahap mencintai Yang tadi itu kita simpulkan bahwa mengetahui, mengetahui apa, mengetahui lingkungan fisik dan lingkungan sosial mengenal mengenal apa saja? mengenal ruang-ruang uh, yang ada di sekolah dan mencintai dengan cara memanfaatkan dan mengunjungi uh, ruang-ruangan tersebut jadi tahapan mengetahui, mengenal dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya yang pertama mengetahui guru nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa Silahkan, nanti setiap guru akan memperkenalkan diri ketika masuk sekolah. Siapa alamatnya di mana, punya anak berapa, silahkan bertanya dengan bebas. bebas. Ya, Terus mengenal mengenal guru, mengenal guru, bagaimana apa yang dikenal, karakternya, apakah guru ini marahan, apakah guru ini eh, tersinggungan pemakaman. Itu juga harus kita kenal. Dan yang ketiga, mencintai guru. Bagaimana cara mencintai guru? Mencintai guru itu adalah hormat dan patuh terhadap guru. Bagaimanapun juga, guru di sekolah adalah sebagai orang tua kita pengganti di rumah. Jadi, kedudukan guru dengan orang tua sama harus hormat dan patuh terhadap guru. Uh, jadi, itu. Uh, apa materi tentang wawasan wiyata mandala jadi bisa bapak simpulkan bahwa wawasan wiyata mandala ini adalah merupakan cara pandang, cara bertingkah laku bagaimana seorang siswa memasuki lingkungan baru. Jadi karena supaya di sekolah ini bisa berinteraksi berinteraksi dengan lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara sosial supaya Kegiatan belajar mengajar berkesinambungan dan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya, Bapak mohon mem maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.